Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang gak bosen-bosen membahas seputar pocah viral gurunan internasional yaitu Kamaludin Sebelumnya admin tonton Aja mengucapkan minal id mohon maaf fahir dan batin ya Setelah seminggu rehat dari media sosial, ternyata admin tertinggal jauh seputar info Kamaludin nih guys Kira-kira ada apa ya tentang Kamaludin selama Idul Fitri ini? Hari. Dikutip dari laman Facebook miliknya yang berjumlah 108 ribu pengikut, Kamaludin tampak membagikan postingan dirinya dengan sang ibunda tersinta Melalui tiap ia tulis, Kamaluddin sangat mencintai ibundanya ya guys Seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa seorang ibu menaruh hidup dan mati dalam satu garis Pasrah pada takdir dan siap menanggung resiko karena cinta pada sosok mungil di perutnya yang bahkan belum pernah ditemuinya Ayo, jangan berdua hati kepada orang tua ya, terutama kepada sang ibu Eh, Din, Din, lo ngapain merangkak begitu? Dengan meratakan, ku kita akan berba.